Sobat Bedir dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia Salam bediler berjumpa lagi bersama saya Pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur Oke sahabat Bedir, kali ini saya akan mengulas orderan senapan angin dari sahabat Bedir Pada tanggal 1 Februari 2022 yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga Nah, di samping saya ini sudah ada berbagai jenis senapan angin Mulai dari sahab geceluk dan juga PCP dan oke okay, langsung saja kita akan mengulas satu persatu orderan Senapan Angin dari sahabat pendirian nah untuk orderan yang pertama yaitu ada dari Bapak Budi nah untuk orderannya sendiri Senapan angin PCP Fusion 2760 Popor Magnum Coklat ya sahabat bediler Nah jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya Nah senapan angin ini uh, sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang dan juga besar ya sahabat bediler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 ada spare part dan juga mimis tester ya sahabat bediler Dan yang terakhir juga sudah dilengkapi dengan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin Jadi senapan angin ini dijamin aman ya sahabat Bedirer karena sudah mendapatkan surat izin secara sah Oke yuk langsung saja kita lanjut orderan yang kedua Nah untuk orderan yang kedua dari Bapak Heru untuk orderannya sendiri Uh, senapan angin gejluk DWP Fusion 2540 AK47 lipat hitam plus manometer, nah jadi seperti ini ya sahabat pediler untuk tampilan senapan anginnya nah senapan angin ini menjadi senapan angin yang paling best seller di Jaya Anifel karena selain memiliki harga yang murah dan terjangkau tentunya senapan angin ini mampu menghasilkan uji power yang luar biasa, mantap ya sahabat pediler. kemudian untuk bonus perlengkapan dari orderan ini juga sama seperti yang sebelumnya juga sudah mendapat kan mimis tester, peredam standar spare part dan juga ada STKS nya ya sahabat Dia yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin oke langsung saja kita lanjut ke orderan yang ketiga yaitu dari Bapak Yoga, dari Bapak Yoga Sulawesi Tenggara nah untuk orderannya sendiri ada senapan angin subfusion 2255 klasik coklat Chrome. nah jadi seperti ini ya sahabat video untuk tampilan senapan anginnya nah senapan angin ini sangat direkomendasikan bagi sahabat bediler yang masih pemula ya sahabat bediler nah untuk pengisian anginnya ini menggunakan sistem pompa tangan ataupun biasa disebut dengan uklik e yang minimal pompanya 7 kali sampai dengan maksimalnya 20 kali pompa kemudian untuk bonus perlengkapan dari orderan senapan ini juga sama seperti yang sebelumnya yaitu sudah mendapatkan mini tester, peredam standar, tali sandang dan juga ada STKS yaitu Surat Tanda Kepemilikan Senapan Angin oke lanjut untuk orderan yang keempat yaitu dari Bapak dan Kabupaten Aceh Barat nah untuk orderannya sendiri ada senapan angin Sub fusion 2255 gamo full hitam nah jadi seperti ini ya sahabat bedirat untuk tampilan senapan anginnya nah senapan angin ini sebenarnya hampir sama dengan yang sebelumnya yang menjadi pembeda hanya terletak di bagian popornya saja ya sahabat bedirat kalau yang ini full warna hitam kemudian untuk Bonus perlengkapannya pun juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya yaitu sudah mendapatkan uh, bonus mimis tester, peredam standar, terus tali sandang, kemudian juga sudah ada STKS-nya yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Oke untuk orderan yang terakhir yaitu dari Bapak Eko Malang Jawa Timur, nah untuk orderannya sendiri ada senapan angin gejluk DWP Fusion 25. 60 hitam biru plus manometer nah jadi seperti ini ya sahabat beneran untuk tampilan senapan anginnya nah senapan angin ini juga sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus dan hama lainnya dan tentunya untuk uh, pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa gajruk ataupun sistem pompa PCP yang mampu menampung tekanan angin hingga mencapai 2500 PSI jadi senapan angin ini senapan gajruk bikin ya sahabat dealer dan untuk bonus perlengkapan dari senapan ini juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya yaitu sudah mendapatkan mini tester, peredam standar spare part tali sandang dan tentunya juga sudah mendapatkan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin Nah oke okay, mungkin itu saja sahabat bedirer untuk ulasan orderan senapan angin dari sahabat bedirer di seluruh Indonesia pada tanggal 1 Februari 2023 yang siap di packing dan dikirim di hari ini juga. Nah mungkin dari 5 jenis senapan angin ini bisa menjadi referensi bagi sahabat bedirer yang sedang mencari senapan angin dengan kualitas terbaik dan tentunya juga